Assalamualaikum, welcome back to my channel, Fitri Helen. Oke, ini adalah video lanjutan dari pas yang pertama: ngabuburit di Thai Payment Station. Karena durasinya kan lumayan panjang, guys, jadi aku bikin dua. Pasnya. Nah, kita lagi videonya. Selamat menonton. Lumayan. 350. Kali <laughs> nanti dibungkus saja kali ya. Aku juga gak bisa lama-lama. Kayaknya mending ini ya bawa kayak itu guys. nah, ya gado doaganya lumayan pedes. berarti aku tuh makan apa mm -hmm. pedes Itu kan taman terus kemudian langsung nyampainya itu. Jadi nanti setelah ini aku langsung cari taksi buat pulang nah. Aku tadi pergi jam berapa sih? Pergi jam 6 Halo guys, jadi aku udah beres. Aku udah makan, udah buka puasa, dan sekarang aku mau pulang lagi. Karena emang keluarnya juga, ibunya cuma mau buat bikin konten. Aku kalau libur, kalau libur itu enggak ini ya bukan apa namanya bukan hari weekend jadi aku kalau libur itu bukan hari sabtu minggu itu oke okay. thank you. masih rame tuh di belakang rame lagi berbuka puasa asik ya asik ya kalau liburannya rame rame aku kalau liburan gak pernah sama temen uh, liburannya cuma sendiri aja gitu Thank you. Thank you yang udah ngikutin video ini dari awal sampai akhir, makasih banget dan sekarang aku gabung bungkus apa nih, udah persiapan buat sabur Makasih ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye Mbak, makasih, Mbak. Aku gak sempat masuk ke dalam. Makasih semuanya. Halo, guys. Nah, aku udah buka puasa di sini ya. Di sini ramai banget sebenarnya. Aku kalau libur tuh bukan hari Sabtu minggu. Dan hari ini juga aku tuh gak libur, guys. Cuma izin aja bentar mau buka puasa di luar. Oke, jadi di sini ya jajarannya banyak sekali warung-warungan makan. Indonesia, jadi kalian gak usah khawatir. Kan banyak sekali yang DM inbox, bagaimana gitu kan? Orang Muslim yang ada di Taiwan, kalian gak usah khawatir ya. Jadi di sini juga komplit, semuanya insya Allah akan ya, ya. <gifung> Oke guys, sekarang aku mau langsung nyari taksi ya, mau pulang. Bawa banyak nih buat tahur Ternyata nggak hmm, nah, harus sana nah, nah. ya Kita sebenarnya memberi juga gak apa-apa Jadi aku udah Udah puasa Sekarang aku mau Langsung ini ya, langsung cari pasca aja Langsung pulang Oke okay, thank you yang udah nemenin Dari awal sampai akhir Dan sekarang aku udah mau pulang Guys aku udah mau pulang aku lebih suka mereka nah, nah. nah. budak lama banget Udah, ini tinggal pulang aja ini. Sekarang waktunya pulang Dan. Sekarang tinggal waktunya pulang Sekirahat night YouTube channel Thank YouTube Thank you selamat semuanya bye bye, bye, -bye. halo guys aku udah nyampe rumah dan ini ada yang aku bungkus ya bawa pulang apa ya siapa yang bisa nebak ini isinya apa yang aku bawa pulang nanti ini bisa buat sahur ya guys karena aku tadi pas buka puasa pesen gado-gado makan di sana dan ini aku sengaja bungkus buat nanti sahur ya Oke, okay, aja. <laughs> ini bebek guys, ini bebek panggil rp NT atau 250.000 tapi banyak loh. Soalnya ini aja katanya 80, terus ini tiga ya, 3 100 sudah berapa? Udah 180. Kalau tambah ini aja 200 ya, berarti 300-nya kan ini sama yang gado-gado tadi. Wow, berarti lumayan ya, harganya murah.